Halo sahabat Thomas Studio, perkenalkan nama saya Meliana. Saya adalah kontributor utama di channel YouTube Halo Mea Studio. Halo Mea Studio adalah channel YouTube yang kami gunakan untuk membagikan pengetahuan yang kami miliki terkait bidang teknologi informasi. Dalam episode ini kita akan membahas tentang TIK. TIK itu teknologi informasi dan komunikasi. Kita hari ini akan berbincang-bincang dengan salah satu anggota relawan TIK Kota Cimahi yaitu Kang Thomas Aquinas Kiki Hadianto. Teman-teman, saya sapa Kang Thomas pakai bahasa Sunda dulu ya. Saya coba nih, kita tanya kabarnya Kang Thomas. Sampurasun Kang Thomas, kumaha damai. Sampes, <laughs> <Fangestu>. <laughs> Kang Mangga, silahkan menyapa para sahabat HALMES Studio. Ya, halo teman-teman sahabat HALMES Studio, perkenalkan nama saya Thomas. Biasanya kalau di teman-teman relawan TEIKA sih, manggil saya Kang Thomas. Ini suatu kebahagiaan sendiri, ini senang saya diundang sama Teh Mel ini, bisa bincang-bincang di sini Sami-sami Kang, Kang kita ingin tanya-tanya tentang relawan Teh itu Teh apa Kang? Dan kegiatannya apa aja yang dilakukan sama teman-teman relawan Teh lainnya? Ah, Jadi mungkin... Teman-teman masih belum familiar sih dengan relawan TK ya. Nah, jadi relawan TK itu kan adalah relawan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, relawan TK itu sendiri merupakan organisasi sosial, jadi organisasi sosial kemasyarakatan yang bersifat nirlaba, independen, filantropis, dan mandiri, yang berdasarkan pada pengembangan pengetahuan maupun keterampilan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, Baik itu bagi kita, jadi para anggota relawan Tika maupun bagi masyarakat. Nah, lalu apa sih tugas-tugasnya? Nah, relawan Tika itu memiliki tugas untuk e, membantu pemerintah maupun swasta, ya. jadi tidak hanya pemerintah saja, untuk e, memberikan sosialisasi mengenai program-programnya, terutama untuk di daerah, e, kota maupun kabupatennya. Nah, jadi kan program apalagi program-program pemerintah sekarang itu kan sudah banyak menggunakan akses internet. Nah, jadi di industri 4.0 ini kan sekarang semua sudah serba menggunakan internet, menggunakan teknologi, semua sudah serba cepat. Nah, kita terjun ke masyarakat, mensosialisasikan ke masyarakat supaya program tersebut bisa berjalan dengan lancar. Nah, selain kita memberikan sosialisasi kepada masyarakat, kita pun melakukan pemberdayaan kepada masyarakat melalui uh, Informasi, lalu edukasi sosial, teknologi, dan komunikasi. Begitu. Kalau kaum Thomas kan tinggalnya di Bandung, Tuh. kota Cimahi. Nah, kalau relawan TK itu di Bandung saja atau se Jawa Barat atau malah se-Indonesia? Nah, untuk relawan TK itu sendiri kan sebenarnya tidak hanya ada di kota Bandung saja atau misalkan di Cimahi saja, tapi relawan TK itu sudah ada di Seluruh Indonesia sudah ada di nasional. Jadi relawan TK itu sudah ada di setiap kota maupun setiap kabupaten. Apa nih Kang program-programnya dari Relawan TK Cimahi? Nah, kebetulan Relawan TIKA Cimahi kan dari 2017 itu sampai sekarang udah cukup lama nih. Ya? Jadi sebenarnya kegiatannya banyak banget nih. Terutama kita tuh pasti berkolaborasi dengan kalau di cima itu ada Diskominforpus. Nah, jadi selain kita melakukan ada seminar, lalu waktu itu pernah ada kegiatan kita sosialisasi satu juta domain, lalu pernah ada kegiatan kita eh, sosialisasi aplikasi Sapa Warga. Jadi waktu itu kita memberikan sosialisasi kepada para RW menggunakan bagaimana sih cara menggunakan aplikasi Sapa Warga. Jadi nanti kalau misalkan ada eh, berita misalkan dari provinsi seperti ini atau ada Tugas apa gitu, jadi nanti para RW tahu. Lalu juga di Cimahi, kita sudah e, beberapa kali menyelenggarakan kegiatan lomba IT kreatif. Jadi, selain ada lombanya, kita juga ada seminarnya. Lalu pernah ada, kita sosialisasi, jadi bekerja sama dengan e-commerce. Waktu itu kita sosialisasi tentang e, cara ini, apa namanya jualan di e-commerce. Jadi, kita waktu itu ada warga warga di kota Cimahi waktu itu kita berkumpul di Teknopark Cimahi kita sosialisasi di sana jadi bagaimana cara foto produk yang baik gimana jadi tidak perlu menggunakan kamera yang mahal tapi kita misalkan hanya modal HP gitu sama ya mungkin sama cahaya lampu aja nah, kita diajarkan cara fotonya gimana cara postingnya gimana cara bikin uh, kata katanya gimana lalu juga relawan TK Cimahi juga uh, melakukan bakti sosial Pernah juga kemarin terakhir kita terlibat dalam peluncuran program literasi digital nasional. Kalau Kam Thomas sudah berapa lama nih gabung jadi relawan TIK? Wah kalau saya sih di relawan TIK itu sudah dari tahun 2017. Jadi kebetulan kan kalau relawan TIK CIMA itu terbentuk di 2017. Jadi dulu saya ingat tuh pertama kali. Uh, gabung di Relawan TK itu, karena kita baru berdiri, kita ketemu itu di alun-alun kota Cimahi. Kita ngobrol di sana sama teman-teman yang lain, jadi kita, oh ini progresnya kita mau gini, kita akan mengadakan program begini. Nah sampai uh, kita itu dilantik sekitar bulan Mei 2017, jadi kita resmi terdaftar gitu di Relawan TK Cimahi itu di 2017. Jadi kebetulan saya dan teman-teman itu merupakan pelopor pertama sih di kota Cimahi. Wow. Misalnya ada teman-teman sahabat Helme Studio yang mungkin tertarik buat bergabung jadi relawan TK sebetulnya harus gimana nih Kang? Memang siapa aja yang bisa gabung sih? Nah kalau untuk gabung di relawan TK sih siapa saja bisa terdaftar. Mungkin sih kalau untuk mudanya mungkin untuk teman-teman yang sudah SMA sih ya, SMA ke atas, SMA atau kuliah. Nah kalau untuk daftar sendiri sih kita bisa eh, langsung chat, jadi kan biasanya kalau Relawan TIK itu punya akun media sosial masing-masing nih. Contoh kalau di Relawan TIK Cimahi, di Instagramnya punya mungkin kalau teman-teman nanti tertarik mau daftar, bisa langsung chat aja ke RTIK CMH. Nah, jadi teman-teman bisa langsung daftar aja di situ, tinggal langsung bergabung aja. gitu. Jadi tidak ada batasan hanya untuk mahasiswa saja atau mungkin hanya untuk mahasiswa jurusan informatika tapi tidak jadi sebenarnya di relawan TK itu berbagai macam orang bergabung ada kalau misalkan dari kebetulan di Cimah itu ada yang lulusan akuntansi ada yang lulusan ekonomi ada yang informatika dan lain sebagainya jadi dari semua bidang studi bergabung di sana gitu apa nih Kang yang menarik dan berkesan selama ini jadi relawan Teika? Wah kalau menarik dan berkesan Mak udah pasti menarik banget. Jadi selain kita e, menambah ilmu ya lalu juga kita kan terjun ke lapangan. Nah karena kita terjun ke lapangan tuh kita jadi sering ketemu pejabat-pejabat daerah. Terutama ya wali kota lalu gubernur. Wah itu setiap ada event-event event, pasti sering ketemu lah. Terus luar biasa gitu sebagai penutup nih Kang, mungkin ada pesan-pesan dari Kang Toman untuk generasi muda seperti kita agar terus belajar dan berkarya bagi bangsa. Nah kalau pesan-pesan sih kebetulan kan kemarin tuh tanggal 20 Mei kemarin kan pemerintah meluncurkan program literasi digital nasional nih. Nah jadi karena pemerintah sedang meluncurkan itu yuk kita sukseskan program literasi digital nasional. Jadi, kita itu harus jadi generasi muda yang cakap dalam penggunaan internet. Jadi, penggunaan internet untuk kegiatan yang edukatif dan positif. Nah, jadi kita tuh jangan hanya jadi pengguna internet atau netizen yang suka julid aja di media sosial. Ya, tutup makan kemarin tuh, oh, katanya netizen Indonesia itu jadi netizen terjulid se-Asia Tenggara kan sedih ya, nah daripada kita menggunakan. Internet gitu media sosial dengan hal-hal yang tidak baik, nah lebih baik kita gunakan media sosial eh, sebaik mungkin dengan menggunakan konten-konten yang, yang positif. Karena kan media sosial pun sebenarnya bukan hanya sarana untuk kita mendapatkan hiburan, tapi sebenarnya media sosial pun bisa digunakan menjadi sarana untuk kita mencari cuan gitu ya. Karena kan kita bisa mencari cuan itu dari konten-konten yang positif dan edukatif begitu. Hatu nun pisan kang sudah berkenan hadir untuk berbagi pengetahuan buat kita semua. Semoga obrolan kita dapat memotivasi banyak orang untuk terus belajar dan berkarya. Demikianlah obrolan kita kali ini. Sambil menunggu menu makan siangnya, teman-teman siap semangat untuk Indonesia terus belajar dan berkarya. Sampai jumpa di video inspirasi lainnya hanya di channel YouTube Halomaya Studio. Terima kasih. Hatunun kang. Oh, Sami-sami sawang sulna.